Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama masih bersama Wardoyo cilok hmm. sebanyak sudah diselap sudah digiling tahu gulet petangsit Nah, sudah panas siap untuk dicetak jiloknya sebentar loh. Oh jiloknya sudah dicetak. Caranya nyita cuma pakai tangan saja. Hmm. Sekini saja sudah bulat sendiri. Nanti diambil sama sendok, sendok yang kecil. yang sudah dicetak. Kalau airnya panas langsung bisa bulat-bulat Kalau airnya panas jadinya kepeng nggak bulat. dan bahan dari pasar terdiri tidak jangan lupa kalau mau di tangan dulu biar bersih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Wardoyo Jilok terima kasih yang sudah menonton video saya